Halo sahabat Zodiak 48, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 5 zodiak yang ketiban rezeki dan bertambah kaya di bulan November tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 ten of one ataupun 10 tongkat. untuk Zodiac yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana sini digambarkan seorang Scorpio akan ketiba rezeki dan menambah kaya di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Scorpio akan dihampiri banyak tawaran pekerjaan akan dihampiri banyak job yang dimana sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan di disini Seorang Scorpio akan bekerja dengan ide cara sendiri berdiri di atas kaki sendiri, yang dimana di sini juga tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan finansial serta diri Scorpio sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup. Secara of OfCat itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan, Scorpio akan dibanjir, job dibanjir, pekerjaan di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini akan mampu membuat keuangannya akan sangat meningkat drastis, yang dimana salah satu pekerjaan ia dapatkan dari orang yang lebih tua, dari orang sekitar yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu, kesimpulannya adalah, The Hangman. Secara umumnya The Hangman itu diartikan pasrah, Tetap yakin, yakin karena kuat, yakin karena mampu, yakin mampu menjalani. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin, ia mampu, ia menjalani semua pekerjaan yang datang kepada dirinya yang akan mampu meningkatkan keuangan, finansial kehidupan, yang dimana di sini pekerjaan tersebut ia dapatkan salah satunya dari orang-orang terdekat dan dari orang yang lebih tua adalah Scorpio sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Ten of Swords ataupun Sepuluh Pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius yang dimana di sini digambarkan Sesuap seorang Sagittarius akan ketiban rezeki dan mampu meraih kekayaan di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Sagittarius dulunya sebelumnya daun, Jatuh dikarenakan pengkhianatan ataupun dikarenakan janji yang tidak pasti kepada seorang Sagittarius. Namun, di bulan November tahun 2021, seorang Sagittarius mampu bangkit, mendapatkan banyak tawar pekerjaan, mendapatkan banyak job yang dimana di sini akan mampu mendongkrakkan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini digambarkan seorang Sagittarius akan mampu move on dan up untuk meraih sebuah kesuksesan, untuk meraih mimpi, untuk meraih kekayaan di bulan November tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Sagittarius sendiri dan di sini menggambarkan sebelumnya seorang Sagittarius drop dan dikarenakan perkhianatan namun di bulan November tahun 2021 ia berhasil up, ia berhasil bangkit yang dimana sini mendapatkan tawaran pekerjaan, yang pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar Orang-orang yang usianya lebih tua dari Sagitarius yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini pekerjaan tidak satu datang kepada seorang Sagittarius di bulan November, namun di sini pekerjaan datang bertubi-tubi sehingga seorang Sagitarius akan menjadi kaya di bulan November tahun 2021. Dan jika kartu dari Enchantment kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan seorang Sagitarius pasrah namun yakin mampu menjalani move on. Yakin untuk bangkit Dan mendapatkan kesuksesan Mendapatkan kekayaan di bulan November tahun 2021 Yang dimana ini digambarkan Akan dibanjiri rezeki, dibanjiri job Dibanjiri pekerjaan Yang dimana pekerjaan tersebut Datang dari orang-orang terdekat Orang yang lebih tua dari Sagittarius Yang mampu mendapatkan keuangan finansial Lebih bagus lagi Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Eight of cards Ataupun delapan piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo akan kebanjiran rezeki ketiban rezeki dan bertampak kaya di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan kegigihan pencarian untuk mencari celah untuk mencari sebuah usaha untuk mengambil sebuah pulang usaha yang dimana mana di sini tujuan Virgo untuk meningkatkan keuangan akan berhasil ia raih di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mampu membuat delapan usaha sekaligus mendapatkan delapan pekerjaan sekaligus mendapatkan delapan karir yang sekaligus yang dimana di sini dampaknya akan maksimal dampaknya akan meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021 dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan untuk kardus support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang ulet yang dia mencari celah mencari peluang usaha yang dimana di bulan November tahun 2021 ia mampu mendapatkan delapan topik untuk membuat sebuah usaha, membuat sebuah pekerjaan, membuat sebuah karir yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini selalu didukung oleh keluarga, didukung oleh orang tua, pirlgo sendiri, dan jika kartu Dengan gamen kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pas, namun ia yakin ia mampu menjalani, ia mampu mendapatkan suatu ide dan dimana di sini untuk mendapatkan keuangan peningkatan kehidupan di bulan November tahun 2021 yang dibarengi dengan doa keluarga, dibarengi dengan doa orang tua seorang Virgo sendiri yang akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah 8 of one ataupun 8 tongkat. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana mana di sini digambarkan seorang Leo akan ketiban rezeki. Dan bertambah kayak di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang ulet yang giat yang disiplin, yang selalu fokus di dalam bekerja sehingga seorang Leo mampu menjalani lebih dari tiga pekerjaan yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Di sini digambarkan seorang Leo akan ditawari banyak pekerjaan yang mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini seorang Leo akan membuka banyak usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri.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 Sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang kulit yang giat yang disiplin untuk menjalani sebuah usaha, yang di mana di sini usaha seorang Leo akan berhasil maksimal mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi yang didukung, didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan oleh keluarga Leo sendiri, serta di sini seorang Leo akan ditawari banyak pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang dekat dan dari seorang wanita yang sudah dewasa. Dan jika kartu dengan geng kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan sosok seorang leo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu menjalani ia mampu mendapatkan keuangan finansial kehidupan yang lebih menikah di bulan November tahun 2021 dengan kedisiplinan kefokusan yang ia jalani dan dibarengi dengan doa keluarga serta doa pasangan leo sendiri dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Seven of Pentacles ataupun 7 poin untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana disini digambarkan seorang cancer akan ketimbang rezeki dan bertambah kaya di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan satu peluang untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang dimana hasilnya maksimal. Yang di di sini juga digambarkan pekerjaan yang lainnya akan mendatangi seorang cancer yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan finansial cancer sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang cancer akan selalu mengambil peluang yang dekat dan mengabaikan peluang yang jauh, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk kartu support energinya adalah page of Cup Secara umumnya page of Cup itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan sosok seorang cancer akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan mendatangkan pekerjaan yang lainnya yang mendongkrak keuangan yang mampu membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi, yang dimana selalu didukung oleh seorang anak didoakan oleh seorang anak dan didoakan oleh keluarga cancer sendiri dan jika kartu dianggeng kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang pas namun ia yakin ia mampu menjalani sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut hasilnya maksimal yang akan mendatangkan pekerjaan yang lainnya yang selalu didukung oleh keluarga didoakan oleh keluarga jadi, di mana di sini akan membuat keuangan finansial kehidupan jauh lebih meningkat lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan, 5 zodiak yang ketiban rezeki dan bertambah kaya di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua Sagittarius, yang ketiga Virgo, yang keempat Leo, dan yang kelima adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang ketiban rezeki dan bertambah kaya di bulan November tahun 2021. Semoga bermanfaat.